cek cek cek cek balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita buat modal 100.000 saja kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruhnya. hari ini kita akan mencoba berbagi slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini Kita langsung gas aja biasa kita main di bet 2400 double c enggak usah aktif dulu kita coba manual dulu 20 kali ya seluruhnya. Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot gacor atau solid sampai dunia herat Di sini WD berapa pun pasti di terlunas bosku dan jumat di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red itu sendiri pastinya joe langsung kaskan saja ke RTP 8000 untuk link soalnya saya sematkan di pin komen ya bosku ini yang buat kalian semua selalu, selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek rtp game dan cuma di rtp8000 kalian bisa tahu rtp game yang lagi gacor itu apa ya seluruhnya dan cuma di sini kalian bisa cek rtp game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya yo langsung kasihkan saja ke rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku Intinya jangan intinya dari sebuah inti jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di area 8000 karena cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTB game gratis relief 24 jam per menit berdetik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya jadi yuk langsung gaskan saja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. back to the game yang seluruh 20 manual dulu langsung kita dapat free spin dong semoga kita dapat ledakan-ledakan mantap ya seluruh di Olympus Pak jangan lupa rokoknya sama kopinya diseruput-seruput dibakar ayo us konekin-konekin dong diam-diam aja sih us. kasih dong hijau kuning mantapnya biru boleh biru kasih -du, -du, -du, -du, -du, -du, du gelas koneknya mantap biru kasih ungu jadi dong pasti ungu jadi mantap hijau meh doang anjir ku kira ada merah semuanya solo tambah 8 kali 9.000 75.000 sepertinya ini tanda-tanda mantap karena tadi ada petir biru turun berdua sih biasanya itu tanda-tanda di disitu ada petir biru atau petir kali 50 konek itu tanda kalian sebenarnya lagi ini menemui JP, jp mantap merah jadi mantap atas cincin hmm, cincin yang turunnya enak. enak uh. cincin jadi ungu jadi Ungu jadi sayang petirnya di mana cok petirnya cok, aduh, Tuh, biru jadi ungunya jadi dong, aduh kurang gue, Enggak ungu jelas kurang gue semua, mantap hijau kuning hijau dulu ungu hmm. ungu dulu ternyata hijau tadi, hijau jadi hmm, kuning kuning jadi nih atas kuning kasih petir, mantap kali lima ya nggak masalah lah ya sur, yuk Cincin jadi dong, bulu cincin jadi, biru boleh, ungu boleh, biru dulu ternyata, ungu jadi, ungu fix jadi, hijau hijau kurang dua aja, ya. hijau dong, aduh, turun cuma satu lumayan, 18.000 kali 15 ya, slow, 284 lumayan, lumayan, profit kita ini, seluruh 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, ungu 200, ijo hijau oh, ungu ungu enak nih ungu puru nih gelas jadi nih gelas jadi nih gelas jadi atas gelas kasih petir atas gelas kasih petir aduh merah jadiin atau biru aduh tuh cincin kurang dua doang tuh kasih dong mantap bosku puru merah masih jadi seluruh umumnya jadian sekalian aduh lumayan 20.000 kali 32 puluh hmm, dua meledak meledak enam ratus udah seluruh. kalau biasanya di awal petir biru turun dua kali itu biasanya konek-koneknya mantap dan ini buktinya kita dikasih sentak sentak sional tadi dalam mantap kali dan kita dikasih sentak sional uh naik satu satu juta lebih loh so. ah, bungunya konekin bungu konek mantap cincin jadi dong cincin jadi aduh Petirnya dimana, seluruh itu mah kota anjir. Oh, ini ini atas gendang kau, petir. Aduh, malah hijau anjir. Merah, kuning dong. Kasih, aduh, kurang satu. kuningnya lumayan lah. Itu sambal udah tiga puluh sembilan nih. Bisa dua kali lagi. Semoga diberkati, jadi jadi mantap. Merah dong. Jadi, aku mau. Biasanya juga kurang satu masih salah nilas itu pasti berkasih dong, dong las tambahan lagi udah lumayan itu kita WD ha, oh, profit mantap nih sejuta juga 200 naik 1,2 ih hoki kali bosku aduh, kira mau dikasih skater lagi anjir ternyata enggak bangke okay. ini sebenarnya udah kesempatan WD seluruh kesempatan WD yang bagus cuma kita coba cari lebih-lebih lah kalau turun di atas eh di bawah 1,2 kita langsung gas WD-kan saja. Syukur-syukur dikasih naik lagi ya, surya Ingat selalu ada patokan buat kalian. Kalau naik segini kita WD-kan, kalau turunlah kita WD-kan gitu loh, biar kalian gak terlalu runggat-runggat banget ya. Jadilah pemain modal receh, pemain pencari profit, pemain pintar ya, surya. Biar kalian selalu WD setiap harinya. Jadi, selagi arah kesempatan WD WD-kan saja ya, surya dan buat teman-teman semua teman-teman semua yuk dibantu like comment subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pun tahu kalau di otong spin selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olimpus hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olimpus hari ini RTV slot gacor hari ini RTV slot hari ini RTV slot gacor olimpus hari, hari ini ya bosku Ayo. jadi dibantu like comment, subscribe nya share share ke teman teman kalian juga ya yes, slot dan jika kalian punya pola slot gacor hari ini bisa langsung gaskan di kolom komentar ya yes, slot tulis kalian pola slot gacornya apa biar saya coba pola pola dari kalian kalian semua yes, Lord, ya jangan kalian diam-diam doang kan cuma doang, yuk dibantu dibantu komen Ramaikan kolom komentar lah aduh saya share dulu ke quick ya klik 10 kali kalau nggak ada tanda-tanda JP lagi kita langsung gaskan WD gancah aja itu lumayan WD kono 1,4 ya seluruh ya kapan lagi seluruh modal receh modal 100.000 bisa meledak sampai 1,4 cuma di RTP 8.000 pastinya untuk link gacornya saya sematkan di pin komen yuk langsung gaskan saja ke RTP 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen jadi buat teman-teman semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 nah cuma di sini kalian bisa cek tahu RTP game gratis relief 24 jam per menit per naik turun sesuai dengan rap gamenya itu sendiri pastinya jadi langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacor yang saya sematkan di pin komen ya slot dan buat teman-teman semua yuk dibantu like komen subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pun tahu kalau di sini selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini, pola slot gacor oleh besar ini Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor olimpus hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor olimpus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor olimpus hari ini ya, seluruh ya. Nah, legit bang, intinya kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat kalian kalian semua pokoknya halo sisa sini ini kita langsung gaskan kenwedekan saja ya seluruh intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir salam jackpot seluruh jangan lupa ya maya cuma di RTP 8000 pastinya ya seluruh salam jackpot bye bye seluruh